Sebanyak 119 personil bergerak ke Turki dengan pesawat Garuda. Setelah mengirimkan 47 personel tim Middle Urban Search and Rescue (MUSAR) pada Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023, Indonesia kembali kirimkan misi kemanusiaan untuk gempa Turki, yaitu Emergency Medical Team (EMT) Indonesia, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Pengiriman ini dilepas secara resmi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekjen Kemenkes Kuntawibawa Dasa Nugraha, Pimpinan TNI Polri, Pimpinan MDMC, EMT Muhammadiyah. Di Lanut Halim Perdana Kusuma, sebanyak 119 personil EMT Indonesia, terdiri dari dokter dan tenaga medis EMT berasal dari Kemenkes, TNI, Polri dan Ormas. Rombongan ini termasuk dua orang perwakilan dari Kemlu dan seorang dari BNPB. Otoritas Turki meminta EMP Indonesia membangun field hospital di wilayah paling parah terdampak, yaitu distrik hasa di Provinsi Hatay. Selain personil EMP, bantuan logistik yang terdiri dari peralatan medis, obat-obatan, logistik pengungsian, generator listrik, dan bahan makanan juga ikut diterbangkan dalam pengiriman ini. Dari 119 personil tim kemanusiaan Indonesia untuk respon gempa Turki dan Suriah terdapat 25 personil yang merupakan kader Muhammadiyah. Sebanyak 23 orang diantaranya tergabung di dalam ENT Muhammadiyah International. Tim ENT Muhammadiyah akan bergabung dengan berbagai unsur lainnya, seperti tim kesehatan Polri, 17 personil, tim kesehatan TNI, 17 personil, tim EMT Kemenkes, BNPB organisasi profesi dan organisasi masyarakat dalam INA-EMT Tim INA-EMT ini sendiri akan mendirikan rumah sakit lapangan di kota Hasa, Provinsi Hatay, Turkiye Tim EMT Muhammadiyah juga membawa logistik tim seberat 5 ton baik logistik medis maupun non-medis Sebelumnya pada hari Ahad, tanggal 12 Februari tahun 2023 Tim EMT International Muhammadiyah dilepas secara langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Bertempat di BPPK Kemenkes, pelepasan itu dihadiri oleh M. Izul Muslimin SIP. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, didampingi Mas Huri Masyuda MM, Wakil Sekretaris MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah.